Selamat datang di Mata Kuliah Basis Data 1. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai transformasi ER to Table. Model relasional adalah sebuah struktur yang paling banyak digunakan oleh sebagian DBMS. Oleh karena itu, akan disajikan cara transformasi ER diagram ke dalam model basis data relasional. Berikut ini merupakan contoh tabel mahasiswa yang memiliki kolom, NRP, nama, alamat, dan tanggal lahir. Model basis data relasional mempresentasikan basis data sebagai sekumpulan tabel. Masing-masing tabel mempunyai nama yang unik. Baris data pada tabel mempresentasikan sekumpulan nilai yang saling berhubungan. Setiap nilai dihubungkan pada sebuah atribut. Syaratnya, setiap relasi mempunyai nama yang unik. Tidak ada tuple atau baris data yang kembar. Urutan tuple tidaklah penting. Tuple-tuple dapat dipandang dalam sembarangan urutan. Setiap atribut atau kolom memiliki nama yang unik. Letak atribut bebas, Urutan atribut tidak penting. Setiap atribut memiliki nilai tunggal dan jenisnya sama untuk semua tuple. Himpunan entitas kuat dengan atribut misalnya A1, A2, dan seterusnya diimplementasikan sebagai sebuah tabel dengan sejumlah kolom yang unik. Satu kolom per atribut. Setiap baris pada tabel merepresentasikan satu entitas dari himpunan entitas. Kita dapat menambah, menghapus, mengubah baris pada tabel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang atribut komposit, Di mana atribut komposit diratakan dengan membuat kolom baru untuk setiap komponen dari atribut komposit. Contohnya seperti ini, jadi ada entitas customer yang memiliki beberapa atribut komposit, atribut komposit, atribut komposit, maka hasilnya kita akan membuat tabel customer dengan kolom customer ID, first name, diambil dari atribut komposit name, ada first name, middle initial, dan last name. Menjadi first name, middle initial, dan last name. Kemudian street number, street name, apartemen number, city, state, dan zip code. Di hasil tabelnya menghasilkan kolom-kolom ini. Kemudian contoh lainnya. Untuk entitas customer dengan atribut komposit. Hasilnya adalah. Sebuah tabel customer dengan kolom customer ID, customer name, street, city, state, dan zip. Jadi transformasi IR ke dalam tabelnya seperti ini. Berikutnya kita bahas tentang uh, atribut bernilai banyak. Kita sebutnya misalkan M dari himpunan entitas E direpresentasikan ke dalam tabel EM yang terpisah. Tabel EM mempunyai atribut yang terdiri dari kunci primer E dan atribut M yang bernilai banyak. Jadi setiap nilai dari atribut bernilai banyak menjadi baris yang berbeda pada tabel EM. Di sini kita menyebut uh, himpunan entitas E dan untuk atribut bernilai banyak disebut M maka menghasilkan tabel EM yaitu untuk customer phone number yang phone number-nya itu multi value di sini hasilnya ada tabel customer schema isinya customer ID dan date of birth ini customer ID date of birth kemudian ada tambahan satu tabel lagi yaitu untuk yang multi value yaitu customer phone number schema kunci primer dari himpunan entitas E yaitu customer id dan atribut m yaitu phone number ini menjadi tabel sendiri tampilannya seperti ini ya customer tabel customer isinya kolom customer id dan date of birth kemudian untuk yang motif value ada customer id dan phone number ini dibuatkan tabel baru Ini merupakan latihan teman-teman yang pertama, yaitu untuk entitas employee. Dia punya atribut employee ID, kemudian employee name, employee address, dan ini ada multi-value atribut skill. Hasilnya di tabel employee akan berisi kolom employee ID, employee name dan employee address, karena ini multi-value dipisah menjadi tabel baru employee skill misalkan namanya isinya kolom employee ID dan skill kemudian ini latihan berikutnya teman-teman bisa lakukan untuk entitas dosen ini ada atribut NIK kemudian ini ada atribut komposit nama D dan nama B kemudian ini ada multi value atribut. Teman-teman boleh latihan ya, mentransformasikan IR ke dalam tabel. Selanjutnya kita bahas tentang himpunan entitas lemah. Himpunan entitas lemah dengan atribut misalnya A1, A2, dan seterusnya, dan himpunan entitas kuat dengan kunci primer B1, B2, dan seterusnya, direpresentasikan sebagai tabel dengan N ditambah M kolom. Satu untuk setiap, A1, A2, dan seterusnya, gabungkan dengan B1, B2, dan seterusnya, kemudian ini menjadi kunci tamu dari yang menunjukkan pada himpunan entitas kuat. Pada penghapusan data, bila data pada himpunan entitas yang kuat dihapus, data dengan kunci primer tersebut juga harus dihapus dari himpunan entitas lemah. Contohnya seperti ini. hasilnya adalah tabel loan dengan kolom loan number primary key dan amount. Kemudian di sini table payment. Ini diskriminator ya primary key pada weekend entity. Tuliskan di sini payment number, kemudian payment date dan payment amount. Nah, relasi ini kan one loan many payment berarti atribut kunci yang ada di one sini, dia akan menjadi foreign key pada table payment maka loan number ini key dari tabel loan itu akan nempel di table payment seperti ini nah ini disebut sebagai foreign key nah payment number dan loan number sendiri ini adalah primary key di table payment Pilon numbernya ini dari uh, primer kita belon disebutnya sebagai forenki. Silahkan teman-teman bisa latihan dari ir diagram ini. Ini bacanya one many ya teman-teman. Ini entitas lemah, ini entitas kuatnya. Kemudian ini ada diskriminator komposit atribut dari department name. Silakan teman-teman bisa mencoba untuk mentransformasikan ir ini ke dalam table. Kemudian latihan berikutnya juga sama. Ini masih membahas tentang entitas kuat dan entitas lemah. Primary key yang ada di tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa ini nrp. Untuk di hobi, ini ada diskriminator nama. Nama hobi maksudnya ya. Kemudian latihan lainnya. Ini tabel uh, entitas mahasiswa. Punya orang tua, ini entitas lemah. Ini sudah ada kombinasinya juga, ada multi nya ya. Teman-teman bisa coba. Oke. Selanjutnya, kita bahas tentang transformasi relasi biner, transformasi one to one, one to many, atau many to one, dan many to many. Kita bahas yang pertama dulu, ya, yang relasi one to one. Untuk mentransformasikan relasi dengan derajat relasi one to one yang menghubungkan dua buah himpunan entitas, misalnya S dan T. Pilih salah satu relasi dari S misalnya, ditambahkan dengan kunci primer T plus atribut dari himpunan relasi tersebut. Nah, dalam memilih relasi, pilihlah yang jumlah row-nya lebih sedikit atau yang ukuran tabelnya diperkirakan lebih kecil. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, teman-teman mulai hafal bahwa Entitas itu menjadi tabel, dan atribut menjadi kolom. Maka di sini untuk entitas dosen menjadi tabel dosen, atribut NIK menjadi kolom NIK, atribut nama dos menjadi kolom nama dos, atribut alamat dos menjadi, alam, menjadi kolom alamat dos, entitas jurusan menjadi tabel jurusan, atribut kode jur menjadi kolom kode jur, primary key, kemudian atribut nama jur menjadi kolom nama jur. Nah untuk transformasi himpunan relasi one to one maka perlu menempelkan kunci ke tabel lainnya. Nah ini disebut sebagai foreign key. Jadi transformasinya itu akan menempelkan atribut kunci ke tabel lain seperti ini kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang transformasi himpunan relasi one to many atau many to one untuk transformasi relasi dengan derajat relasi one to many atau many to one yang menghubungkan dua buah himpunan entitas misalnya S dan T nah, pilih relasi yang berderajat N. Katakanlah misalnya N-nya itu di entitas S. Ya, maka pilih relasi yang berderajat N. Dan tambahkan kunci primer T yang berderajat satu plus atribut dari himpunan relasi tersebut. Dengan kata lain, kunci primer dari relasi yang berderajat satu menjadi kunci tamu di relasi yang berderajat banyak. Yuk kita lihat contohnya ya Transformasi himpunan relasi one to many atau many to one Di sini ada uh, entitas dosen dengan atribut NIK, nama dos, alamat dos NIK ini primary key Kemudian ada entitas kuliah dengan atribut kode kul cool dan nama cool Ini one, ini many jadi artinya satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Maka di tabel kuliah ini akan ada kolom yang mengambil dari uh, entitas yang relasinya one. Ada NIK di sini. Kemudian hasil dari relasi ini ada atribut waktu. Maka tempelkan ini di uh, tabel kuliah. Atau entitas yang derajatnya many, seperti itu Jadi untuk setiap one to many Berarti kata kunci yang ada di one Akan nempel di many sebagai foreign key Ini atribut relasi dari uh, relasi mengajar Kemudian berikutnya tentang transformasi many to many untuk mentransformasikan relasi dengan derajat many-to-many many yang menghubungkan dua himpunan entitas misalnya S dan T ditambahkan tabel khusus. Jadi untuk many-to-many many hasilnya adalah tabel baru lagi dengan kolom kunci primer dari himpunan entitas S plus kunci primer dari himpunan entitas T plus atribut-atribut dari himpunan relasi tersebut. Yuk kita lihat ya hasilnya. Jadi untuk misalkan entitas mahasiswa, many to many dengan kuliah, maka hasilnya relasi ini menjadi tabel. Namanya tabel mempelajari. Nah isinya adalah kunci dari entitas ini dan kunci dari entitas ini. Jadi menjadi foreign key di tabel mempelajari ini. ini ya, NIM dan kode KUL. Cool. Kemudian ditambahkan dengan atribut lain yang ada di relasi ini. Misalnya ini nilai. Ya, ini jadi tabel khusus. NIM ini foreign key ke tabel mahasiswa. Kemudian kode cool ini foreign key ke tabel kuliah. NIM dan kode cool menjadi primary key. Jadi itu hasilnya. Kemudian kita akan bahas tentang Kunci tamu atau foreign key, ini kadang-kadang disebut juga sebagai kunci asing ya, ini adalah sembarang atribut yang menunjuk ke kunci primer pada tabel lain. Kunci tamu dapat menunjuk pada tabel yang sama, tabelnya sendiri, tidak selalu harus menunjuk pada tabel yang lain. Untuk implementasi relasi tunggal atau unary relation, satu kebanyak ini penggunaan field key dua kali tetapi untuk fungsi yang berbeda. Kalau untuk banyak-kebanyak atau many-to-many, -many, pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi tersebut, Nah, tabel baru ini mendapatkan field dari semua atribut relasi, jika ada, yang ditambah dengan atribut key dari himpunan entitasnya. Kalau satu ke satu, ini merupakan kasus khusus dari hubungan satu ke banyak. Ini adalah contoh uh, one to many, tapi tabelnya sama. Ya. Relasi rekursif ini. Jadi untuk employee, dengan atribut employee ID, employee name, telepon number, ini primary key-nya employee ID. Maka kalau ada relasi works for, siapa manajernya ya, ini pekerja itu siapa manajernya. Maka langsung uh, atribut tambahannya itu menjadi kolom, kolom baru ini, employee ID manager. Yang sebetulnya isinya adalah employee ID juga. perbedaannya ini karyawan manajernya siapa. Berarti kalau dia posisinya manajer, dia tidak punya uh, ID manager Kemudian ini untuk many to many. Kalau seperti ini berarti nanti akan ada tabel baru yaitu tabel mendampingi ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian untuk one to one. Ini contoh one to one yang uneri. Berarti seorang suami menikahi seorang istri. Hasilnya uh, tabelnya itu tabel orang. Atribut nomor KTP menjadi kolom nomor KTP, kemudian ini ada kolom nama, tanggal lahir, nah ini ada nomor KTP pasangan, dari nomor KTP juga, jadi sama nanti, KTP suaminya A, istrinya misalkan namanya si B, istrinya B, berarti suaminya A, seperti itu. Kemudian ini implementasi relasi multi entitas. Relasi multi-entitas dengan atribut A1, A2, dan seterusnya yang menghubungkan himpunan entitas EIS. Eh, katakan ada M himpunan entitas. Nah, direpresentasikan dengan sebuah tabel yang mempunyai N ditambah M kolom. Satu untuk setiap A1, A2, dan seterusnya digabungkan dengan kunci primer yang pertama, kemudian kunci primer yang kedua, dan seterusnya. Jadi seperti ini ya, contohnya untuk ternari. Pegawai, bekerja, jabatannya apa, di cabang mana, ya ngumpul di uh, relasi bekerja, untuk ternari. Hasil skema relasinya, pegawai, ya ada NIK, nama, alamat, kota, kemudian jabatan, ada ID jab dan nama jab, Bekerjanya, nah ini isinya. Ki, ki dari pegawai, ki dari jabatan, ki dari cabang, kumpul di relasi bekerja. Nah, untuk cabang ini, entitas cabang isinya, kode cabang, nama cabang, dan kota. Jadi, untuk tenari bisa dilihat bahwa ini tabel bekerja. Hasil tabelnya itu adalah ki dari pegawai, jabatan, dan cabang. Nah ini integritas referensialnya. Demikianlah pembahasan kita tentang transformasi ir ER to table untuk relasi one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Many. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.